Halo semuanya, aku Ian, balik lagi selaku. Oke okay guys, episode hormat pertama di tahun 2021 Gimana nih? So far so good? Dan seperti biasa ya, karena ini hari Minggu Waktunya gue buat ngebahas video-video creepy Dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Mama. Oke, video yang pertama ini gue dikirimin sama Azawan Izam Assalamualaikum bang Video ini aku jumpa di salah seorang akun tiktok Aku ingin bang ceritakan kisahnya Oke, kita tonton dulu videonya bareng-bareng Video yang barusan itu bukan video penampakan hantu Tapi menurut gue videonya itu cukup creepy men Kayak ada orang yang videoin balik pintu gitu. Terus kayak ada sosok cewek, kayak ibu-ibu gitu, yang entah lagi ngapain, tapi kayak ada suara benda yang berkali-kali dipukulin gitu. Terus gak lama kemudian, ibu yang tadi itu kayak notice kalau Doi itu lagi direkam. Dan Doi langsung cepet banget noleh ke belakang dan ngejar orang yang ngevideoin video ini. Dan jujur gue sendiri gak tahu video ini real atau bukan. Apakah ibu yang tadi itu ibunya tiktokers ini atau cuman konten settingan? tapi pas gue lihat profilnya, doi sempat beberapa kali bikin video lanjutan setelah video mama yang tadi, dan menurut gue video-video doi berikutnya itu nggak kalah creepy man. coba deh kalian lihat video yang ini. Berdasarkan dari video-video TikTok yang udah pernah gue liat dan gue bahas di episode Hormat yang kemarin-kemarin Biasanya konten-konten kayak gini tuh konten settingan Tapi gue juga pengen denger nih, gimana menurut kalian? Next video ini gue dikirimin sama Hadrian Syah. Langsung aja kalian tonton dulu videonya sokin hari Shokin, Mari shokin. Mari. Anjing, kenapa anjing? Nak Anjing nak anjing. Anjing, nak anjing. anjing itu anjing, anjing. Anjing anjing. Anjing nak anjing. Anjing. So, di video yang barusan tuh kayak ada bocah-bocah yang lagi nongki di pinggir jalan malam-malam. Terus tiba-tiba orang yang pegang kamera ini tuh sadar kalau ada penampakan sosok bayi yang tiba-tiba muncul di belakang salah satu temannya yang lagi duduk. Dan pas sadar mereka semua langsung kabur ketakutan. Emang kelihatan jelas banget ya di belakang cewek yang tadi tuh kayak ada sosok bayi yang berdiri di situ terus kayak telanjang gitu guys. Tapi sama sekali nggak ada informasi tambahan yang bisa gue dapetin dari video yang tadi. Kalau memang sosok yang tadi itu adalah penampakan, menurut gua creepy banget men. Karena penampakannya tuh deket banget dan cukup jelas ya terekam di kamera. Tapi entah kenapa sih kalau gua ngeliat video-video penampakan terus ada bocah-bocah kayak gini, kok rasanya kebanyakan videonya tuh fake dan cuman video-video prank aja. Iya nggak sih? Video yang berikutnya ini gue dikirimin sama Raden Yoka Assalamualaikum bang bahas video ini dong Ini video gue dapet dari tiktok bener atau enggak ya Soalnya hantunya tuh kayak langsung menghilang Pasti si abang yang nyetirnya belok ke kiri Oke kita tonton dulu videonya bareng-bareng Jadi video yang barusan itu berasal dari rekaman sebuah kamera CCTV Katanya sih video yang barusan itu diambil di sebuah jalan di daerah pacet Kalian bisa lihat di tengah-tengah video tiba-tiba ada sebuah motor yang lewat Tapi di bagian jok belakang dari motor itu Kayak ada sesosok berwarna putih yang bentukannya tuh mirip banget sama poci Bahkan kalau kalian lihat sosoknya tuh beneran diikat dari ujung kepala sampai ujung kaki guys Dan yang lebih anehnya lagi Entah kalian sadar atau enggak ya Pas motornya abis belok ngelewatin gapura Sosoknya tuh kayak ngilang guys Sama sekali nggak kelihatan. Seolah bapak yang nyetir motor ini Tuh kayak sendirian nggak ada sosok berwarna putih yang tadi Kalau video yang barusan itu settingnya Menurut gua aneh banget ya Karena kalian bisa lihat sendiri Di video yang barusan tuh banyak orang guys nggak mungkin dong orang segitu banyak Di jalanan yang ramai itu sama sekali nggak ada yang notice Sama sosok poci yang segede itu nggak mungkin banget sih Pastinya kalau ada penampakan sosok kayak gitu, warga di situ pasti heboh dong. Dan gimana caranya sosok yang kelihatan jelas banget pas belok ngelewatin gapura tiba-tiba sosok itu bisa ngilang. Tapi nggak sedikit juga orang yang ngeraguin kalau video yang tadi itu adalah video yang real. Karena katanya pocinya itu ada bayangannya. So gimana nih menurut kalian? Pochi Next video yang berikutnya ini gua dikirimin sama ordo. Langsung aja kalian tonton dulu videonya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, wow. Oh. Ini kalian lihat teman-teman. Di depan. Coba kita mendekat aja. Ini soalnya kamera nggak bisa di-zoom. Kita mendekat pelan-pelan. Kita mendekat pelan-pelan. Astagfirullah, ini benar-benar nyata, teman-teman. Untuk pocongnya menghadap ke sana. Kayaknya sih video yang barusan itu berasal dari salah satu cuplikan rekaman video Ghost Hunter. Yang gue sendiri juga nggak tahu siapa original kreatornya. Tapi yang jelas di video yang barusan itu kelihatan sosok yang bentukannya mirip banget sama Poci, tapi kesorotnya tuh dari belakang guys. Sosoknya tuh cuma diam aja berdiri di semak-semak dan sama sekali nggak gerak sampai akhir video. Bahkan si Ghost Hunter ini juga sempet lumayan deket sama sosok Poci yang tadi. Entahlah ya penampakan video-video kayak gini tuh gue udah sering banget ngelihat. Dan kebanyakan yang gue lihat video-video kayak gini tuh video settingan, guys. Gue nggak tahu kelanjutan videonya kayak gimana, tapi biasanya video-video kayak gini tuh Indonesia banget. Ada yang disiram lah, dimandiin, diajak makan bareng, diajak main bareng, main Mobile Legend dan segala macam. Tapi seperti yang gue bilang tadi ya, video-video dengan tipe-tipe kayak gini, itu memungkinkan banget buat disetting. Dan gampang banget buat bikin video kayak gini. So, gue ngerasa kayaknya penampakan yang barusan itu fake ya. Bang. Next video yang berikutnya ini gua dikirimin sama Hendri. Halo Bang, tolong jelasin ya video ini di YouTube Abang. Ini real atau cuman settingan? Oke okay guys, kita tonton dulu videonya bareng-bareng. Di ujung, di ujung, di ujung, di ujung. Di ujung, di ujung, di ujung. Rasakun sih. Astagfirullah. Ayo. Eh, diam diam diam diam. Jangan berusaha. bisik. Neng Neng! Neng! Neng, tunggu sebentar! Jadi di video yang barusan tuh ada dua video di mana penampakan sosoknya tuh identik banget ya menurut gue. Entah video ini dibikin sama dua orang yang sama atau berbeda, gue juga nggak tahu. Tapi sosok penampakan badininya itu mirip banget. Coba deh sekarang gue pengen ajak kalian buat fokus merhatiin proses ngilang dari sosok kunti yang tadi. Karena menurut gue proses ngilangnya tuh rada aneh ya. Mungkin maksudnya itu pengen bikin efek kayak kuntinya tuh bisa terbang gitu guys. Tapi gue ngelihatnya justru malah kuntinya itu kayak ditarik ke belakang. Bahkan di video yang kedua. Ujung kain dari mbak Dini ini tuh kayak sampai nyabet ke arah kusen pintu. Seperut so, gue ini aneh ya gerakannya. Gue ngerasa kayaknya itu boneka yang disangkutin mungkin ke tongkat atau ke gagang gitu. Terus buat ngasih efek seolah-olah kuntinya itu ngilang, jadi kayak ditarik ke belakang gini guys. Makanya kain bagian bawah dari mbak Kunti itu kayak nyabet ke arah kusen pintu. Gue rasa kalau ngilang yang real kayaknya nggak kayak gitu ya. Oke, okay, video yang terakhir ini gue dikirimin sama Denny Langsung aja kita tonton dulu videonya Itu apaan tuh? Astagfirullah, Astagfirullah, Ini banget Aduh! Astagfirullah! Aduh! Astagfirullah! Aduh! Kentir! Lagi-lagi video cuplikan dari rekaman video Ghost Hunter, yang gua sendiri juga gak tahu original kreatornya tuh siapa. Di awal video itu ada penampakan sosok misterius yang gua sendiri juga gak tau, karena wujudnya tuh nggak jelas, guys. Tapi kalau gue liat-liat ya, bentuknya tuh mirip kayak barongsai. Ya nggak sih? Soalnya cuman kelihatan kepalanya doang, badannya tuh gelap banget, dan gerakannya tuh kayak ulet bulu, tau? <tik> <tik> Terus abis ngeliat sosok yang tadi, mereka tuh lari ketakutan kan? Pas udah lari ke belakang, tiba-tiba mereka tuh malah ketemu sosok lain, seolah-olah mereka ini kayak dihadang sama pocong. Dan bahkan pocinya itu penampakannya sampai deket banget guys Perhatiin deh, pocinya itu kayaknya putih, bersih, berkilau Kayak habis keluar dari laundry anjir <laughs> lah ya, gue yakin banget kalau video yang barusan itu 100% video settingan Jelas-jelas ini konten yang memang dibikin supaya viral Supaya banyak yang share, banyak yang komen dan segala macam. Ya cuman buat have fun aja Oke okay, guys, that's untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah ngerimin video-video yang tadi. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya.